Kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul Iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu Maka lakukan itu Sekali tidak demi Allah dan Rasul Berarti Anda didikte oleh hukum sosial Kalau tetangga baik ya kita baik Kalau dia buruk ya kita ikut buruk Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul Tapi didikte oleh hukum apa? Sosial Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah Bukan dengan sosial jika ketika baik sama tetangga pun tuh karena perintah Allah sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah oh. makanya masyur di kalangan ahli hadis ada da'wah nabi la ta'punu imma takuluna in aksana nas aksana wa indolamuna dolamna kamu jangan jadi orang yang didikti sosial kalau orang baik kamu baik kalau orang buruk kamu ikut buruk itu namanya orang yang nggak punya perintah